Assalamualaikum sobat Aski berkah Techno. Semoga dalam keadaan sehat ya. Takut lupa bikin janji atau ingin bikin schedule untuk chat WA teman kamu atau di grup kamu. Gimana caranya? Langsung disimak aja ya. Langkah pertama yaitu buka Google Play Store-nya ya. Kita install aplikasinya yaitu Skedit ya. Jangan lupa Skedit. Kita tunggu sampai selesai di install Setelah install selesai, kita buka ya aplikasinya. Nah, sudah terbuka kita masuk atau login dulu ya nah, kita tes nih untuk tanggal sekian kita kirimkan kemana kita tes ya nah kita coba sekirim ke grup buat tanggal sekian sudah berhasil ya selamat mencoba semoga bermanfaat sobat